Iyai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur lahir tanggal 7 September tahun 1940 dan meninggal tanggal 30 Desember tahun 2009 beliau adalah Presiden Indonesia keempat yang menjabat dari tahun 1999 hingga 2001 beliau juga sebagai pendiri Partai kebangkitan bangsa PKB Gus Dur lahir pada hari keempat pada bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Dananyar, Jombang, Jawa Timur yang berarti ia lahir pada 4 Syaban 1359 Hijriah atau sama dengan tanggal 7 September tahun 1940 dalam kalender Masehi Beliau lahir dengan nama Abdurrahman Adahil Adahil berarti sang penakluk namun kata Adahil tidak cukup dikenal dan kemudian diganti nama menjadi Wahid lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak Kiai, yang berarti abang, atau mas Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara Gus Dur lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas muslim Jawa Timur Kakeknya dari pihak ayah adalah Kiai Haji Hashim Ashari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU Sementara kakeknya dari pihak ibu adalah Kiai Haji Bisri Syansuri adalah seorang pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur adalah Kiai Haji Wahid Hashim, yang menjadi Menteri Agama pada tahun 1949, dan ibunya bernama Hajah Soleha adalah putri pendiri pondok pesantren dan anyar Jombang Jawa Timur. Beliau menikah dengan Ibu Sinta Nuriyah, dan dikaruniai empat putri, yaitu Alisa, Yeni, Anita, dan Inayah. Gus Dur secara terbuka juga pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah atau Tan Eng Hua, pendiri Kesultanan Demak. Tan Alok dan Tan Eng Hua adalah anak dari putri Campa yang merupakan selir dari Raden Fatah. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Perancis, Louis Charles Damais, diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Sini atau Syekh Abdul Qadir dari Cina, yang diketemukan makamnya di Trawulan, yang dulunya adalah ibu kota Majapahit. Pada tahun 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang, yang saat itu menduduki Indonesia, setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda Pada tahun 1954, Gus Dur melanjutkan pendidikannya Ia masuk ke sekolah menengah pertama Pada tahun itu, ia tidak naik kelas Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta Untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada Kiai Haji Ali Maksum Di pondok pesantren Krapyak dan belajar di SMP Pada tahun 1957 setelah lulus dari SMP Krapyak, Gus Dur pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan Islam di pesantren Tegal Rejo. Dan Gus Dur sebagai seorang murid yang jenius dan berbakat, dengan menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun, yang seharusnya ditempuh selama empat tahun. Pada tahun 1959, Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang. Di sini beliau belajar sambil bekerja. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai guru. Yang kemudian berlanjut sebagai kepala sekolah madrasah Gus Dur juga bekerja sebagai jurnalis majalah Seperti Horizon dan Majalah Budaya Jaya Pada tahun 1963 Gus Dur menerima beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia Untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar, Mesir Ia pergi ke Mesir pada November tahun 1963 Meskipun ia mahir berbahasa Arab Gusdur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial, sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan berbahasa Arab, Gusdur pun terpaksa mengambil kelas remedial. Untuk mengisi waktu luang saat belajar, Gusdur juga suka menonton film Eropa dan Amerika, dan menonton pertandingan sepak bola. Gusdur juga terlibat dengan asosiasi pelajar Indonesia, dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika ia memulai belajar dalam Islam dan bahasa Arabnya pada tahun 1965, Gusdur kecewa dan menolak metode belajar yang digunakan oleh universitas. Di Mesir Gusdur dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, terjadi peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI. Mayor Jenderal Soeharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap para pelajar di universitas, dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Gus Dur, yang ditugaskan menulis laporan. Gus Dur mengalami kegagalan pendidikannya di Mesir. Ia juga tidak setuju akan metode pendidikan di universitas. Serta pekerjaannya di kedutaan saat peristiwa G30 SPKI sangat mengganggunya Kemudian pada tahun 1966 ia diberitahu bahwa ia harus mengulang pelajarannya Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad. Gus Dur pun pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya Meskipun pada awalnya ia lalai dalam belajar Gus Dur dengan cepat melanjutkan pendidikannya Dan juga meneruskan keterlibatannya dalam asosiasi pelajar Indonesia dan juga menulis majalah di asosiasi tersebut setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad pada tahun 1970. Gus Dur kemudian pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Ia ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. Dari Belanda, Gus Dur pergi ke Jerman dan Perancis sebelum akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Gus Dur pun kembali ke Jakarta, dan berharap ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill, Kanada, yang membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, atau LP3ES, sebuah organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES juga mendirikan sebuah majalah yang bernama Prisma, dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES, Gusdur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Pulau Jawa. Pada saat itu, pesantren berusaha keras untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah, Gusdur merasa prihatin dengan kondisi itu. Karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan kurikulum pendidikan tersebut, Gusdur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren-pesantren yang ia lihat. Pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Gus Dur memilih batal belajar ke luar negeri, dan lebih memilih mengembangkan pesantren dengan metodenya sendiri. Gus Dur meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah dan surat kabar, artikel-artikelnya diterima dengan baik, dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial, dengan popularitas itu. Ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang pergi antara Jakarta dan Jombang, tempat Gus Dur tinggal bersama keluarganya. Meskipun pada saat itu Gus Dur memiliki karir yang sukses, Gus Dur masih merasa sulit dengan hidup hanya dari satu sumber penghasilan. Ia pun bekerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan, dengan menjual kacang, dan mengantarkan es. Pada tahun 1974, Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambak Beras. Satu tahun kemudian, Gus Dur menambah pekerjaannya dengan menjadi guru kitab Al-Hikam. Dan pada tahun 1977, Gus Dur bergabung ke Universitas Hashim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam. Universitas ingin agar Gus Dur mengajar subjek tambahan seperti Syariat Islam dan Misiologi namun kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas. Kemudian, ia diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan organisasi NU. Permintaan ini, sangat berlawanan dengan aspirasi Gus Dur sebagai intelektual publik, dan ia juga sudah dua kali menolak tawaran untuk bergabung dengan Dewan Penasihat Agama NU. Namun, Gus Dur akhirnya bergabung dengan Dewan tersebut, setelah kakeknya memberinya tawaran untuk ketiga kalinya. Karena mengambil pekerjaan ini, Gus Dur juga memilih untuk pindah dari Jombang dan menetap di Jakarta. Sebagai anggota Dewan Penasihat Agama, Gus Dur menjadikan dirinya sebagai reforman NU. Pada saat itu, Gus Dur juga mendapat pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Gus Dur berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sebuah partai Islam yang dibentuk dari hasil gabungan empat partai Islam, termasuk juga NU di dalamnya. Gus Dur menyebut bahwa pemerintah mengganggu kampanye P3, dengan menangkap orang-orang seperti dirinya. Namun, Gus Dur selalu berhasil lepas, karena memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jenderal Beni Murdani. Pada tanggal 2 Mei tahun 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan ketua NU saat itu, yaitu Kiai Haji Idam Halid dan meminta agar ia mengundurkan diri. Kiai Haji Idam Halid sendiri adalah orang yang telah memandu NU pada era transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Karena begitu banyaknya tekanan, Kiai Haji Idam Halid pun terpaksa mundur pada tanggal 6 Mei tahun 1982. Gus Dur mendengar kalau Kiai Idam Halid mundur. Ia pun segera menemuinya, lalu ia berkata bahwa permintaan mundurnya tidak konstitusional. Atas himbawan Gusdur, Kiai Idam pun membatalkan keputusannya untuk mundur. Gusdur menjabat sebagai ketua umum NU selama tiga periode, yaitu sejak 1984 hingga 1999. Kemudian pada tahun 1998, Gusdur bersama para ulama NU, membentuk sebuah partai politik yang bernama PKB, atau Partai Kebangkitan Bangsa, di mana Gusdur menjabat sebagai ketua Dewan Penasehat. Dan Matori Abdul Jalil sebagai ketua umum partai. Gusdur menjabat sebagai presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 hingga tanggal 23 Juli tahun 2001, yang kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Gusdur menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden, beberapa kali ia mengalami serangan stroke, diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya ia meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit yang dideritanya.